Oke okay, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabyang pastinya. kali ini gue mau main game, gamenya apa? Porcelain Tales. Gue sama sekali belum pernah mainin ini. Gue dapat gamenya lagi tadi lagi scroll scroll di Steam. Gue dapat, gue download. Gue pengen tahu aja kayaknya sih seru. So langsung aja tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mainin gamenya. Ega play play play. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Langsung kita meluncur ke gamenya, ya. Goblok, ketahuan mulu, anjing, kabur, panik, bangsat. Ini ruangan apaan lagi nih? Oh, ini dapur. Ceritanya, dapur resi. Which ada item, dapet sepuluh ini teka teki lagi pasti tuh kan teka teki apa lagi nih harus cari di mana lagi nih bajingan jok ada item again boom dapet dong kabur kabur kabur ranjing de merah tuh bangsat nah, entar dia datang ke sini ya datang gak dia ngeri benar bener dah, jadi deg-degan beneran lu gue lo. ini banyak betebu lagi, kagak bisa diapa-apain debunya nggak bisa ditonjok atau apa lagi ya ngeselin banget dah quick nah ini sekarang apa nih tonight tonight my plan i make bangsat kawan mula anjing gue lagi baca padahal tuh babi lah Race ya dia ya. tonight tonight gue lagi baca tadi tonight tonight my plan i make tomorrow tomorrow the amulet i take the which Will never win the game for rample is my name namanya rample ada dia cu bisa diambil ya oh bisa ini yang dicari mama gua katanya guys kita harus cari kasih kemana nih maksudnya harus gimana maksudnya ini berarti Bisa dilempar apa kita harus ngelempar ke itunya? Goblo ketahuan dong Anjing Kabur Ah anjing, anjing. Game nya teki-teki gini ya Tapi seru sih ah masa gue baru main langsung ketahuan anjing, gak jelas banget dah, nah gitu kabur dah lu sono bajing, tuh bisa ngelempar kita guys, terus apa lagi sih, ngapain lagi maksudnya ini, item-item ini kita bawa kemana cu, kita bawa keluar bisa nggak sih? lah oh ini dia bener gak bisa gak bisa dibawa keluar jadi kita harus lewat pintu woi, ketutup lagi cepat banget anjing pintunya nah, kita tungguin dibuka bisa gak ya Lulu, buru udah keluar lama bat Ini anjing kloret, Aylah, buruan dong! <murra> Bisa kan? Cuma dibawa kemana itu loh? bermasalahannya Ketahuan gimana sih ceritanya ini anjing? Magic always coming Mati gua Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. segini aja deh dulu ya. Coba untuk kalian yang pernah mainin ini, coba deh tulis di kolom komentar. Gue nggak ngerti sama sekali soalnya. Tolong kasih tahu gue itu itemnya mau dibawa kemana. Terus tadi dapat kode-kode lagi tuh di kotak di berangkas itu Coba deh yang tahu tolong di komen deh So segini aja ya videonya kali ini Oke segitu aja game yang gue mainin kali ini Coba tulis di kolom komentar dong kalian yang pernah mainin game ini Gue bener-bener gak ngerti sama sekali nih gamenya Item-item tadi itu dibawa kemana? Itu so segitu aja ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. Gue Rafi Asti cabut.